Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada postingan Indosiar, nih, persahabat ya. Ini Indosiar mengunggah video momen saat Bunda Lesti kejora duet bareng dengan Papa Vildan Bunda Lesti ini tidak berhijab, persahabat ya. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali komentar yang beragam mengenai unggahan video yang diposting oleh akun Indosiar. Di antaranya persahabat dari akun Nita Milasari5 mengatakan, Ya Allah, Lesti sekarang udah berhijab. Alangkah baiknya jangan post video beliau yang belum berhijab. Kasihan jadi dosa jariah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Rofa Rahmawati. Si mimin mau banget nanggung do dosa jariah Lesti. Kasihan lo dia udah berhijab. Kayak yang gak punya file saat Lesti pakai hijab aja Itu tanggapan komentar dari para fans ya Mengenai postingannya Indosiar Yang mengunggah video Bunda Lesti saat duet bareng dengan Vildan Tidak memakai hijab Ini semakin kurang respect para fans Leslar kepada Indosiar Selalu mengunggah video-video Bunda Lesti yang tidak memakai hijab Mudah-mudahan ya, Bunda L tentunya selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya juga persahabat ya, Papa B mengunggah foto terbaru di akun Instagram pribadinya dengan BBL. Namun persahabat dibikin salvo juga kalimat caption yang ditulis oleh Papa Bilar dengan berbahasa Arab di persahabat ya, ada juga tentunya kalimat lain, Betah Yana sini. Masya Allah, adem banget bersahabat ya Alhamdulillah mereka betah Dan semoga tentunya doa-doa baik Yang dipanjatkan oleh reslar di Tanah Suci Bismillah dikabul oleh Allah, amin Dan kita selaku juga kalimat komentar yang beragam juga nih bersahabat ya Di antaranya dari Marwa FC Mengatakan adem banget, mi kayak tidak sunat Katanya Tuhan, ada aja momen kiut yang selalu diperlihatkan oleh admin Marwah bersahabatnya dengan Papa Bilar Kita lihat juga komentar selanjutnya dari Ustadz Suki Al-Buguri Masya Allah, wow Mengatakan Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia Rumah tangganya Rukun Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kemudian juga bersahabatnya kita lihat komentar selanjutnya diberikan reakun Instagram Hankaniati mengatakan masya Allah dua jimat dan kebahagiaan bunda lesti semoga limpahan keberkahan dalam segala hal selalu menyelimuti kalian bertiga Amin masya Allah banget ya emang benar-benar dua jimatnya bunda lesti Papa Bilar, BBL mudah-mudahan ya selalu bisa menjaga bunda lesti juga dan semoga Papa Bilar menjadi Kepala rumah tangga yang baik menjadi pribadi yang lebih, lebih baik ke depannya, dan bismillah, mudah-mudahan rumah tangganya bahagia. Kemudian, juga, persahabat kita lihat di sini ada postingan diunggah oleh akun Fatihah Leslar ini mengenai caption yang ditulis oleh Papa Bilar dengan berbahasa Arab. Di sini ada artinya persahabat ya, cukup seseorang dikatakan dusta. Jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar, hadis riwayat Muslim. Masya Allah, ya ini pencerahan juga untuk kita semuanya. Di sini juga ada sebuah tentunya penjelasan Imam Nawawi Rahimahullah dalam Syarif Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis di atas, menyatakan. Seseorang bisa dikatakan berdusta karena berita yang didengar bisa jadi ditambah-tambah. Adapun makna hadis dan atsar yang ada dalam bab ini berisi peringatan membicarakan setiap apa yang didengar oleh manusia. Karena yang didengar bisa jadi benar, bisa jadi dusta. Itulah kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Jika seseorang menceritakan setiap apa yang ia dengar. Maka ia telah berdusta karena memberitakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Ini pencerahan juga untuk kita semuanya. Kalimat caption yang luar biasa yang ditulis oleh Papa Bilar di laman akun di Instagram pribadinya. Kemudian juga bersahabat kita lihat di igs IGSnya Marwa FC 20 menit yang lalu mengunggah foto Papa Bilar. Masya Allah. Kalian manis tanpa pemanis buatan. Alhamdulillah, Papa B dikelilingi oleh orang-orang baik. Namun dibikin salfok banget ya dengan BBL yang tentunya sedang tertidur. Aduh, tapi bukan tidur, Pak Sahabat ya. Hanya tiduran saja. Dengan bunda lesa kejora di sampingnya. Alhamdulillah, keluarga kecil yang penuh kebahagiaan. Masya Allah. Kemudian juga, Pak Sahabat, kita lihat. Aksi BBL memang selalu menjadi pusat perhatian Tangannya BBL, Masya Allah banget ya, ingin memegang botol Makin aktif, makin pinter, dan pastinya makin soleh Alhamdulillah, selalu menjadi kebahagiaan kedua orang tuanya Dan bismillah yang mudah-mudahan malam hari ini ada cedukan vitamin yang lebih cute dari dan bilar Bahwasannya tentunya Papa Bi akan bermain sepak bola nih persahabat ya Bismillah saja, mudah-mudahan ada live Kita selalu menantikan, selalu menunggu kejutan itu dari idola kita Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Bin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh